Penemuan listrik tidak dapat diatribusikan kepada satu individu atau satu kejadian tertentu. Sejarah listrik dimulai sejak zaman kuno, ketika orang-orang menyadari adanya fenomena listrik seperti kilatan petir. Namun, dalam konteks sejarah modern, beberapa ilmuwan dan penemu berikut telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu listrik. Benjamin Franklin dia adalah salah satu ilmuwan pertama yang mempelajari listrik dan dinilai sebagai salah satu penemu listrik yang paling penting dalam sejarah. Pada tahun 1752, dia melakukan eksperimen dengan layangan dan petir untuk membuktikan bahwa petir adalah sumber listrik. Alessandro Volta, dia adalah penemu baterai listrik pertama pada tahun 1800. Baterai ini terdiri dari dua logam yang dipisahkan oleh larutan garam yang menghasilkan arus listrik. Michael Faraday, dia adalah ilmuwan Inggris yang membuat kontribusi penting dalam pengembangan generator listrik dan motor listrik. Dia juga menemukan konsep medan magnet dan induksi elektromagnetik. Thomas Edison dia adalah penemu terkenal yang dikenal dengan penemuan lampu pijar pada tahun 1879 yang menggunakan filamen karbon yang memancarkan cahaya ketika dialiri listrik. Nikola Tesla, dia adalah penemu yang membuat kontribusi besar dalam pengembangan sistem distribusi listrik AC, arus bolak-balik, dan penemuan motor listrik induksi. Tesla juga mengembangkan teknologi yang memungkinkan penggunaan listrik tanpa kabel. James Clerk Maxwell, dia adalah fisikawan Skotlandia yang merumuskan teori elektromagnetisme pada tahun 1864. Teori ini menjelaskan bagaimana medan listrik dan medan magnet berhubungan dan berinteraksi. Heinrich Hertz dia adalah fisikawan Jerman yang berhasil membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik pada tahun 1887. Penemuan ini menjadi landasan dasar bagi pengembangan teknologi nirkabel seperti radio dan televisi. Sekali lagi, penemuan listrik merupakan hasil kerjasama dari banyak ilmuwan dan penemu dalam berbagai bidang. Setiap penemu dan ilmuwan ini memberikan kontribusi yang penting dan saling melengkapi satu sama lain dalam membangun dasar-dasar ilmu listrik dan teknologi listrik yang kita nikmati saat ini.